Oke okay, teman-teman Kali ini kita mancing lagi di sungai Sekarang saya berdua dengan Kang Anto Di channel Nyanyar Metot Mudah-mudahan Di spot ini Kita dapat Narik yang babon nah Kita berdua dengan Kang Anto Halo guys Jangan lupa subscribe, subscribe. Jangan lupa di subscribe Oke okay, Kita coba sini sudah ada lubang mudah-mudahan ada penguninya dan sekarang saya menggunakan cacing umpan maksudnya menggunakan kamera anyar oke okay. coba mudah-mudahan ada bismillahirrahmanirrahim mumpung masih pagi biasanya kalau sudah siang susah memakan mulutnya Ini sudah hujan. Semalam hujan jadi agak gede airnya. Oh, uh, ada teman-teman tuh. Sudah bergerak. Eh, temusan tuh sih. Tadi tadi benar temusan. Ada kok baru tarik, eh. Hah? Tarik. Nah, itu naik nah, Kalau masih pagi kayak gini lapar bulu, teman, teman Belum sarapan. Belum sarapan. puasa ongkosnya malam ada hari Uh -uh. Mama um, tengah dahar, nah aja kurang baik dengan iya you non know? cacing nah. Hmm. Waduh, weh beak Cina euy. Hah? Beak Cina. Hmm? terima kasih. ya kemana belutnya ya akhirnya naik turun teman-teman tapi -teman. belutnya susah mau makan tapi dikarenakan masih pagi-pagi kita tunggu aja begina gimana tuh teman-teman akhirnya makan juga teman-teman tuh angkat saja lah Lens besar tarikannya lumayan sih Tuh umpan udang Tarik salit Lumayan Ablegin labil Wah, uh, ini juga menggunakan lensa dulu eh. Sip-sip pendek Punyang-punyang uh, Sip-sip kecil, kena juga umpan udang teman-teman Kita kiri Kang Deddy Duh dipermainkeun euy ngedarna euy. Oke, teman-teman akhirnya kena yang tadi motol terus nih. Tangkat tadi kan eksekusi. Malah Kang Dedinya kena euy. Streak. Ini tadi makanya ada game aja. Lubangnya juga besar. Enggak kelihatan nariknya langsung sekaligus euy. Wih, mantap ey. Jadi kayaknya ini euy. Gede tangannya. Lubangnya juga besar tadi lubangnya juga kecil. Lumayan kalau sungai, teman -teman. Semoga aja ini awal yang baik ya. Ya, uh -huh. Awal yang bagus. Kalau habis hujan biasanya faktanya nah. lumayan. Jadi lubang-lubang yang Tapi ini lubang kanak. lubangnya kemana ini? Oh iya dia dari lubang. dari lubang. ini disini, bawah. Nah, Oke, kita siram dulu biar kelihatan penampakannya Kayaknya babon nilainya ini. babon Kayaknya babon. Babon tapi emang ya. Ya kan? Ush, tuh. Babon lagi. Lumayan lah. Pagi-pagi sudah strike. Uh, sudah strike. Awal yang baik. Hmm. Ini. Wush. Berarti gak ada yang mocel ya? Gak ada Belum ini. Ya? Langsung. Mudah-mudahan jangan lagi. ada ya. Jangan lah. Ya. Mudah-mudahan semuanya kena. Tuh teman-teman. Tuh. Wush. Aman dah. Yang itu sarua aneh mana. Come ya. Di eta bae terserah sih. Di eta jangan di pengen lihat mantap. yang jelasnya sekalian oh. mau lihat yang ini nih. Tepatnya Kang Anto. Oh, mau satu kayu deh ya, lah. Kita ush lihat ininya. Kita review. Kita review teman-teman. Ini Kang Anto udah dapat dari tadi kan, dari sana kan. Ah, tuh dapat anakannya. Uh, lumayan, oh, lumayan. woi. Ini abangnya. Woi. Ush mantap. Mantap ah ini. Daguk woi. Tuh uh, mantap, eh tadi tuh tuh, kan tuh. Nah, kalau e, orang, eh. kalem, memang, eh uh. tuh, teman-teman, eh, -teman. uh. uh, kuning eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Wih, panjang kan, Kang Toh, euy. Panjang. Mantap, euy. Wis. Eh. Lihat sama kuningnya, euy. Ini mah adeknya apa anaknya? Besarnya juga kan. Aduh. Bah, Be besarnya, euy, liatin. Aduh. Itu HP-nya Kang Di ke sini. Sayain. Mantap, euy. Nih, Kang Di yang megang dua. Hmm. oke, okay, sip. Oke. Okay. Mantap, teman-teman. Langsung double strike, double strike lubang bertetangga. Lubungnya semua kuning ini babonnya. Yang, yang ini cabai ya. Ini babon, ini supernya teman-teman tuh. -teman. <laughs> kali dapat dua. Wih mantep. Mantep. Gak ada yang mo teman-teman begitu masih peluru. Ya mudah-mudahan sampai nanti sampai balik nggak ada yang mo ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman -teman, kena semua. Udang -teman ini teman-teman. Nah, itu pakai udang, nah, dapatnya yang kalau kecil. Ini. Kalau cacing mah umum ya. Nah, uh, kalau cacing mah umpannya, mau yang jadinya dia menggak nggak melihat lah langsung terus ini. Ya, Soalnya ini Kang atau juga pertama kali pakai udang ya Kang? Nah, pertama kali ini supernya mati berudang. Oh. Tarikannya juga luar biasa kan, tapi kalau tarikannya teman-teman kalau di sungai inilah malah cenderung kenceng yang itu nah, yang, yang kecil, kecil kalau kita yang kita besarnya kita di sini kurang. Kuat untuk mm -mm. Oke salam-salam untuk semuanya lah yang suka mancing belut, salah satu hobi, semangat mm -mm. terus untuk mencari belutnya dan untuk menghibur semualah. Oh iya juga barangkali ada yang mau collab apa gimana nanti kita ketemu di Indonesia. Indonesia Kang Deddy sebentar lagi terbang ke Indonesia Mungkin ini detik-detik terakhir di disini hari terakhir, hari terakhir, hari terakhir, hari... Mungkin ini kolaborasi terakhir ya di Malaysia ya, Kang di negeri jiran Kang Deddy sebentar lagi terbang ke Indonesia Nanti kita, pasti ketemu, juga lah kalau nanti kita di Indonesia. ketemu di Indonesia teman-teman ya, Oke, pokoknya ikuti terus gimana keseruannya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya, teman-teman. Subscribe juga, hobi Kang Deddy. ada anyar metot, pastinya. Oke, mantap! Kita ketemu di permintaan aja, teman-teman. Mantap! Salam satu hobi.